arema akan kehilangan gelandang muda pengikut air yang brilian jika squad tim usia 23 masih terus melakukan uji coba sementara arema akan terus berlatih untuk laga 2021 kok gak kesel ya Cak? masih bal balan nih bal balan, no. kalian bisa dibayar maksudnya? Eh? gelandang pengikut air iu. oh ala, itu istilah Cak Uh, gelandang sing main iki mbantu serang ning lawan iku mek istilah komentator ae. Ora paham wae, erti kuwi bal-balane palsiji direbut wong akeh. Gelem nang omahku sak bal siji. Lah sampean nonton TV? Apa itu loh, acarane ele elek-elek kok. Acarane gak mendidik belas anakku tak penging nonton Lah terus sampean delok channel liyane ngono? Nyora, gak gablek TV kok. Kayal tok sampean caca waduh aku saya ujian nih mon kalau saya pikir kan ya apa kakak ini mikir lah aku nge-game ya aku tambah ngopi biar ada lakonan jenis katnya cekolaro aku katnya tiap pesan dengan ngiru pes bismillah ya ini ngakir ya, aku cari sini kosa Aicak nabudal selak kawanan ini Sektor yang enteng Apa kacu cak, lagi ngomong ngaruh uang ising sopan, takon malah mesu, pelajar ikutin nindi sopan santun dan etika, wicangan demai, suwicah nomnom menengai, nggak apa-apa cak santai, selama gak nyungkup perasaanku, lagi mang, awak mutakon malah dipisuwi, kacu cak, makanya dicopot di sini jumplaniku beng. Kok mampir nang mampir nang Mbak Rom ya Mbak ya. Delok daster, ya api api murah, murah. nang temen-temen aku. Iya. Nang pasar ya? Iya. Heh Mbak. Ayo, engkau tekuk, Mbak Rom, ngangkat Anton. tuku daging, Bu hmm? Joko, yuk dimasak nol, dengsing power test. lombok sakit larang, ya masih Bu ya doyan pedas, tapi ngertiannya lombok larang. Loh, lho, lho, lek Bu orang ngerti nungiku. Sebok kok, yuk posengku tuh di karet nol, yuk kutu ono. Mek untung, nai di kampungnya, wae dewe stoknya aman keh, stok keaman. Ya murah, lurah. Awak murah kok, anda. Yuka, olah rek, nggak sekolah kok, iso rokokan nih, loh. Aduh, sejak si jalan orang Kok bisa nih lo, kok rokok-rokoknya lo? Entahlah, Mbak Nah, iya, lagian, Rek, ya Orang api, ngerokok iku Rokok iku ngarai penyakit Iya, wah, huh, jangan Gini, Rek, rokokmu, kayaknya aku Bisa? Jilid, rokokan Kau ini aku si nom, Rek Masa depan aku si panjang nasib si bangsaiku ada di pundak Generasi muda, kok ya awak mungkini ki? Wes, cokok sing tuhak tua air, sing rokokan loro, mati, karim bungkus, budal wes. Loh, kok awak mungkin nua ini aku? Bareng ngomong di cokok cangkemii. cak, sampean tersinggung dah? Aku no loh, kok lu gak rumongsogilok no sampean? Mangkane di neroko, pengguna ini akeh orang wetu. Lu, kok sampean ngerti? Wes tau mati dah? Lu, lu, ar egi kan cewek di, gak tau mau cokok kita. Moco komik, langit e sekolah ngono ah moco-moco. Arek-arek iku lho sing kangen moco, cek ngerti. Sampean iku lho Cak dadi ojo aja rumangsa so bener dewe Lah terus lah sampean bener dewe terus sampean mlebu warga ngono ta? Iya Bu. Bener Bu ya? Bener, bener. siap, iya ya. habis ini saya harus ke situ siap siap siap tadi wongku kudu sing bercermin orang usah nyalahkan wong ngerosok awak diri paling api anggih tengoknya pasti melebus warga ya? jelas, aku untuk kenalan orang jeruk bapak-bapak, ibu-ibu adik-adik sepura disingkatah sampean monggo mudun kabeh aku oleh catran ngelawat sama ini oh. gak jelas mas Oh ngeteh nira Budal-budal kongan modon Oh bosnya mas sama yang itu Lohkah? Loh? Sekarang Loh, aku ujian cak Werenlah dengan duit Anjir sama ini gua jelas belas aku mana aku mau nampak ujah kaya mas? Duh. Haruslah ujian Wei. Menek mau Halo bu, ini udah di depan Kompleks Halo, mohon maaf pak, bukan hari ini. Saya dapat info dari teman-teman, nggak jadi hari ini pak. Acara masuk besok pak. Waduh, nggak jadi sekarang bu. Iya pak. Waduh. Oh, Saturan gak oleh. payatan gak sito. Naik krosetor